bahwa itu dos orang-orang ibadah yang paling mangkal nasih tan katus ibadai farahul mu'min senengi mu'min melani jadi utama wali ku Allah Inna Allia Warillah Shofunaleim wala Rumyasan Allah diin amanu waganu yataku jadi utama wali ku wedi diwetir rada dikwatir wali ku sopo lalu mul fil hayati itu wa wafilah jadi utama wali ku al busro busro kusan ke setan, bisa masuk dengan hati ini, ini, nak sumpah. Semua yang mengumumkan itu Sumpo sumpah sumpah itu apa-apa ya, ini, gampang kemasukan jinn <tos> ngurangi semua, ngambil ngeluh, sholat tidak ada sholat yang tidak ditampok, kalau berzakat, kok tidak ikhlas maksudnya cara mikir kamu Alhamdulillah gusti aku solat sholat, aku cut cukup dengan jenengan, sangat rukuk dengan misalnya setan takut, tapi ada kemungkinan sholatnya tidak ditampok males ya, ya <tos> kemungkinan ditampok <tos> benar <Mbor. tos> Mengsebutan itu gak blok, nak mengirim dua enggak cari orang, tapi orang mau sholatnya sholatam rajit tombol, karejau, tapi kan juga mungkin di tombol. Nak sebutan mengirim dua ini, sholatnya masih rajit tombol. Lagi aku pengiran kok rombong bendera roh, belas menengon waes. Nak aku terus, lah padahal pengiran ngeisolusi anak indah Husni Doni Abdi aku karek persangka aneh, kau laku. Oke PD di cara mengirat di Semuanya cuma ada ini aku keliru Waktu itu ya, umumnya sholat pada mulan ya Mulahan ya, umumnya rukuk Umumnya rukuk itu maknina ya itu maknina Saka dari subhat Umumnya terakhir cepat ya cepat, tapi ya juga nemen temen Maksudnya ya juga temen-temen Faham gitu, terus kata Bagaimana? Lian, sehingga di Sepura Pengeran itu merga khusmikan Ya Teling-eling ya, tenggiri kita filiatulauliannya kata sanat oralno ibadah sing dimanggeli setan koyo ibadah senengi tiang apa? Senengi tiang. Nabi Soleiman setan gudo kamelem do bujuniake kekuasaannya akeh. Perkaranya deh nih misalnya manuk kok isalam omongan langsung nih. Alhamdulillah dari Fatulana ala kasirin min ibadil ilmu orang geruwo isalam omongan abek mano. Lah Nabi Leo sing ra isa nanya mbek mano nek Nabi Suleman kuwi Nabi kok aman ku sampe mano. Nabi yo aku lho lur, mung mbek menungso. Dadi padha sukur. Iki tanggung ni, Nabi kok ora semono ngomong atabe. Mano. Cara gampangnya iki. Omongan kok ape mano, mbek menungso ra kenek. Saiki omongan gelem diakal akal mbek makharati akal mulyati. Mulya sing diakal berarti keren bu wes ono wae, itu kok ben semono ngani ben poto nopo su. foto foto nopo makanya jemben tiang sing lebu swargo paling terakhir itu diridani allah diantara nih mergo ngomong ini yang terakhir lebu swargo terakhir lebu swargo, gua tahun pinter nung menerangkan itu satu tahun. Jadi gua pertama lebu swargo itu dikaren lebu swargo bepengiran. Bosong lebu swargo tuh sama istak sepuro, izin gusti kulo nung izin, wong kulo nung buat ngedengar, Niki, buat nanya kulot aja dengan tenan, Niki, <laughs> <laughs> pangeran itu so dicocok guyon. <laughs> Niki, waduh sokal lu kulot. Atas tazi ubi, maksudnya atas tazi bi, wa antara gula alamin. Mau sok jenengan pangeran aja guyon guyon. Moko juga is warko mewah. ya, wah. Barong gos neng, mewah, warko mewakil nampol sih deh. Laka, hedi, wa'am saloka. Weta iki, lan doklarnya iki. Ceko tadi monna, ya. tenang aja ikos deh. Iyo iyo. Buat yang nanya, orang, ditambahin baiknya Pangeran, Barang kau sekarang, mendingan Pangeran itu jawabnya lucu, aku orang nanya gue, tapi walau kini alamasya, aku kuasa wujud nopo es yang takar. Bos, tompo woi, Baru kita umpamanya, teh mendingan terakhir ya Allah. Laka taktoitan jeningan, Jangan ni nikmat. Kalau malam tuh, tiak hakim dalam alam, orang nopo untuk nikmat ke tuh Padahal, ini warga paling terakhir, Bu. Di RW, saya uang paling mulia. orang paling murah, <tuh>, Bu. Pengiran senang, rawang, kelirat biru ini seneng, banget, <tuh>, Bu. Ini uang pemerintah ini, Bu. Latar tak tanah, malam, tuti, akad, kriminal, alam. Ya. Engkau memberi nikmat saya, enggak pernah engkau berikan pada orang sak. Padahal, suara kalian ini, kalah, bi, bilal, kalah, bi, Abu Bakar. Eh, perasaan ini, ini suaranya yang terbaik, terbaik. Ini uang bener. Mengenai kondisi mengenai itu hakikatnya yang terbaik, Buka sesuai skenario tentang Mahfud, ambil sapi ini. Mengenai menguji nanti jadi fitnah besar itu gara-gara dikata leisafil alam maghufa umin. Alam raya ini tidak akan ada yang lebih baik ketimbang ini. Jadi alam yang sekarang ini adalah alam yang terbaik. Terus di, jadi kontroversi karena banyak ulama yang mengkritik beliau. Sekarang maksiat itu banyak, alam ini tidak ideal karena tidak ditunggu oleh nabi, tidak ditunggu oleh bangsa. Kok Imam Ghazali bilang bahwa alam ini yang terbaik? Jadi memang jadi capek enak. Ya semua kejadian sekarang itu sesuai skenario yang ada di lo. Ya sebaiknya alam ini sesuai skenario itu. Itu kok raper paham. Ya tapi jadi, kita menunggu menikmati jadi ulama ulama. Mari jadi fitnah seakan-akan kita tidak perlu merubah keadaan tapi emang gue mau kepengen ngelimo, gue kepengen merubah keadaan, gue butuh sadar saat kepengen kepengen ngerubah tetap kalah, beda catatan sih ning lo, makanya gue butuh sadar, tapi gue